ketemu lagi sama aku di Tante Gaming arena bermain aku masih setia banget ya di gebiar 123 hari ini aku bakalan berbagi lagi nih video terbaru Bersama Tante Gaming di Arena Gebiar 123 Pastinya video ini di game si kakek Zeus ya Karena ini game yang selalu aku mainkan setiap hari Untuk kalian yang sudah menunggu video aku boleh banget nih Langsung aja join ke video terbaru aku yang berisikan Pola-pola gacor dan trik nyepin terhoki Hari ini aku bawa modalnya Rp 90.000 ya Ini sisa cuan WD aku kemarin guys Oke, langsung aja Aku memutar pola pertama Ini memakai 21 putaran otomatis Ini polanya pola putaran yang ganjil ya 21 putaran otomatis Taruhan ganda pastinya wajib banget untuk diaktifkan Dan aku coba dulu di bed 2400 ya Di pola pertama karena ini lumayan banyak banget Menurut aku di 21 putaran otomatis Oke semoga kalian sehat selalu ya dan semoga kalian selalu rekomendasi juga untuk selalu setia banget nyepin-nyepin di gebiar 123 Oke okay. karena pola putarannya itu lumayan banyak banget jadi aku langsung ke pola manual naik ke bed 4800 Oke okay, kita coba manual Oke okay, kita manual wih cakep banget ya baru aja dua kali di manual ini aku nyepin belum sampai ke 2 menit Tapi gratisannya langsung nempel Tanpa ada bayangan Scatter 3 di pola 21 otomatis Tapi pas berganti pola langsung nyangkut geretongannya Ini di bed 4800 Semoga isi cuanya enak banget ya Oke ada kali 3 Nah dua warna ungu dan hijau Oke cincin juga konek Wow enak banget nih pecahnya beberapa kali Oke okay, nah ada kali dua dan kali 5 Oke okay, lumayan dikali kali 10 Nah langsung meluncur mega 213.000 Oke okay, kuning Wow ayo dong kasih dong kali-kali lagi Oke okay, biru juga connect ya Wow, mahkota dong. Aduh, sayang banget. Padahal momennya enak banget, mahkota pecah, dan itu beberapa kali pecah dong. Oke, okay, sayang banget ya. Momennya nggak pas banget ya, teman-teman. Nah, ungu. Oke, okay, cincin lagi. Cincinnya mudah banget untuk connect ya. Menurut aku, ada kali 6, kuning connect. Oke, okay, biru juga, merah boleh banget. Nah, hijau dulu, merah ungu. Wah kurang satu guys ada kali 6 Oke aku dapat Nice kali kalian ini udah lumayan Banget naik ke 16 Sayang banget ya Akhir sepin kali kalian gak connect ya Ini tapi enak banget lumayan banget Menurut aku gratisan pertama hampir Ke 400.000 Isi cuannya Wow enak banget nih oke kita lanjut ya kita lanjut nyepin lagi ini sayang banget kalau ditinggal momen jews udah ngasih pola mahkota pecah ini wajib banget kita lanjut untuk nyepin oke langsung aja kita kembali lagi ke pola awal ya aku kembali lagi ke pola awal ke pola 21 putaran otomatis ini full banget aku nyepin di checklist turbo dan checklist lewat layar ini semoga pola hari ini dan trik nyepin aku hari ini bikin kalian rekomendasi juga untuk kalian hari ini langsung capcus eh, main di game si kaki Zeus pastinya wajib banget untuk selalu dimainkan arena gebiar 123 nya siapa tahu kalian nyepin beberapa kali pun arena gebiar 123 masih memberikan cuan yang gacor banget untuk kalian ya gaskin langsung aja di capcuskan langsung bergabung link bermainnya pastinya sudah aku sediakan di deskripsi ataupun di kolom komentar Gaskin kalian bebas banget untuk nyepin bawa modal berapapun di modal kurang dari Rp50.000 ataupun Rp100.000 ini udah aman banget untuk kalian langsung bergabung ke arena bermain aku gebiar 123 wajib banget game kakek Zeus jangan pernah di skip ya karena ini enak banget cuy oke naik ke 10 kayak ya Oke, okay, aku coba, aku coba manual lagi ya. Oke, okay, manual lagi. Wow, lagi-lagi. Baru saja dua kali di manual. Ini momen gratisannya dari awal itu di dua kali manual dan gratisan yang kedua pun sama banget ya di dua kali manual. Langsung nyantol lagi gretongan Ada kali tiga dan kali dua. Oke, okay, tiga kali pecah. Semoga di bed 10K ini aku dapat lagi momen mahkota yang connect dan ada kali-kalian langsung yang connect juga Ini sayang banget Kalau ada momen mahkota kini kita wajib banget untuk lanjut nyepin ya Itu tandanya jauh lagi gacor banget isi cuannya Wih cakep banget pecahnya nyampe 43000 Oke 48000 Dikali nada nah, oke 7 Langsung dapat mega 300, 39.000. Enak banget ya, di bet yang lebih tinggi isi cuannya beda banget dengan di bet yang kurang dari 10.000. Ini rekomendasi banget untuk kalian untuk memainkan bet. Kalau kalian pengen cepet-cepet, untuk rekomendasi banget menaikkan cuan kalian dari modal receh menjadi cuan ratusan ribu. Wow, enak banget ada kali 5 ada kali empat lagi 35000 dikali 16 oke okay, aku dapat tambahan super B 568.000 wow gratisan di base 10k hampir kecuan satu jetty ini tanpa by spin hanya gratisan pun kita rekomendasi banget untuk WD di game si kaki jauh karena arena bermainnya yang pas banget ya untuk cari cuan di game si kakek jews dan jangan lupa juga untuk kalian yang sudah menonton video dari menit awal sampai menit terakhir wajib banget langsung dibantu like nya dan share nya sebanyak mungkin oke dapat tambahan nice di akhir Spin gratisan oke isi cuannya ratus dan modal aku udah rekomendasi banget ya dari modal 90.000 udah naik menjadi ratus lebih ini udah aman banget untuk positif WD. Oke, semoga kalian selalu rekomendasi penyepin-penyepin di GPR satu dua tiga. Di game si Keju, jangan lupa selalu Make pola dan trik nyepin aku.